Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Libra di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kar pekerjaan seorang Libra di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan Asmara seorang Libra di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu Super energi yang dapatkan masing-masing kategori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 di bulan Desember tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kinitasnya kita membuka dan membacakannya. tuh kesehatan seorang libra adalah Ten of Sword, ataupun 10 pedang. Secara umum, Ten of Sword itu diartikan mendapatkan sebuah pengkhianatan dari dalam diri sendiri, dari orang lain, dari orang terdekat serta dari orang yang dicintai yang berdampak negatif kepada kesehatan dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang Libra akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra akan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang orang yang ia cintai, orang terdekat, orang yang berada di sekitarnya, membuat beban pikiran kepada diri seorang Libra yang akan mempengaruhi kesehatan di bulan Desember tahun 2021, dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Secara memiliki Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang berada di sekitar Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Libra akan mendapatkan pengkhianatan dari seorang pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan di bulan Desember tahun 2021. Dan di prediksi yang kedua, seorang pasangan akan memberikan support kepada seorang Libra untuk move on dan bangkit mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... Dua lovers. Secara umumnya, dua lovers itu diartikan percintaan, kecintaan, dan saling keterkaitan. Dan jika kartu The lovers kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan, seorang Libra akan mendapatkan pengkhianatan dalam kategori percintaan yang dialami dari seorang pasangan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini prediksi yang kedua seorang Libra akan mendapatkan support dari orang yang ia cintai. Yaitu pasangan keluarga yang membuat diri seorang libra akan move on dan bangkit mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk kartu keuangannya adalah Five of Pentacle ataupun 5 koin. Secara umumnya Five of Pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan. Kita suka membantu orang lain namun kita sendiri sedang susah ataupun sedang membutuhkan. Dan disini menggambarkan Keuangan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Desember tahun 2021, namun di sini pengeluaran pendapatan perlu dikontrol lagi yang dimana bisa menstabilkan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain, suka memberikan sesuatu kepada orang lain, namun Libra sendiri sedang membutuhkan. Di sini membuat perubahan.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 Keuangan seorang libra berada dalam kondisi nyaman, kondisi stabil di bulan Desember tahun 2021, namun di sini disarankan kepada seorang libra untuk mengkontrol kembali pengeluaran pendapatan yang bisa menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga seorang Libra suka berbagi membantu kepada orang lain yang dimana dalam kategori orang tua yang membuat itu rezeki akan mulai terbuka di bulan Desember tahun 2021 yang akan berdampak positif kepada Libra sendiri. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Libra di sini menggambarkan keterikatan cinta antara seorang Libra dengan yang orang yang dia bantu merupakan Suatu hal yang baik yang dilakukan oleh seorang Libra merupakan karma yang baik yang dilakukan oleh seorang Libra yang dimana sini orang yang ia bantu dalam kategori keluarga, dalam kategori orang tua yang membuat perubahan rezeki, perubahan kehidupan di bulan Desember tahun 2021. Dan di disini juga, seorang orang tua akan memberikan nasihat, akan memberikan support kepada seorang Libra untuk mengontrol pengeluaran pendapatan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana disini mampu menstabilkan keuangan. Dan untuk kartu, Kari pekerjaannya adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat. Secara umumnya Seven of One itu diartikan berusaha menghadapi dengan ide sendiri, cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain dan di sini berusaha untuk mandiri dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang libra di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Yang dimana di sini seorang Libra akan belajar mandiri berdiri di atas kaki sendiri, yaitu membuka usaha sendiri yang dimana di sini akan mampu membuat perubahan kehidupan, mampu mendongkrak keuangan, mampu mendongkrak finansial di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Libra akan mencari solusi atas masalah dirinya sendiri, atas masalah pekerjaan yang ia alami, dia tidak mau bergantung kepada orang lain, tidak suka memberatkan orang lain yang dimana di sini akan mampu membuat kehidupan. Finansial pekerjaan karir akan berubah lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Libra akan mengalami peningkatan di bulan Desember tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Libra diberikan masukan oleh orang-orang sekitar, diberikan masukan oleh orang tua. Untuk mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri, membuka usaha dirinya sendiri yang mampu membuatkan pekerjaan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. serta di sini orang-orang di sekitar akan mendukung, mensuport seorang Libra untuk mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi. dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Libra di sini menggambarkan ikatan cinta yang dimiliki oleh orang di sekitar, yang dimiliki oleh orang tua sangat berdampak positif kepada perubahan kar pekerjaan seorang Libra di bulan Desember tahun 2021 yang dimana disini memberikan saran kepada seorang Libra untuk mandiri tidak mau membebankan orang lain tidak mau bergantung kepada orang lain membuka usaha sendiri yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmarannya adalah Six of Cup ataupun enam Piala secara umumnya Six of Cup itu diartikan terbuka suka berbagai pengalaman kepada orang lain Saling jujur, yang dimana di sini akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Libra di bulan Desember tahun 2021 akan mengalami kestabilan, akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, yang dimana di sini dikarenakan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang terbuka, jujur, tidak mau menutupi apapun kepada pasangan, yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara sendiri, dan di sini juga seorang Libra suka bercerita dan berbagi pengalaman kepada seorang pasangan yang di disini mampu membuat kehidupan hubungan asmara lebih bagus lagi serta di disini tidak tertutup kemungkinan seorang libra suka memberikan kejutan kepada seorang pasangan di bulan Desember tahun 2021 yang akan mampu membuat keharmonisan hubungan asmara di bulan Desember tahun 2021 dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang berada di sekitar libra sendiri dan di disini menggambarkan Sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang suka terbuka, suka bercerita kepada orang-orang sekitar, yang disimpulkan dengan kenai of an yang dimana sini akan mendapatkan ide untuk membahagiakan pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan di disini juga orang-orang sekitar akan memotivasi, mensupport seorang Libra untuk memberikan kejutan kepada seorang pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu mana asmara seorang Libra di disini menggambarkan, Keterikatan antara seorang Libra bersama pasangan dan orang terdekat Libra akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang dimana sini akan mendapatkan masukan untuk memberikan kejutan untuk memberikan kebahagiaan kepada seorang pasangan di bulan Desember tahun 2021 yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri dan hubungan asmaranya. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra itu berada di angka 10, 15, 57, 76, dan 66.